Akankah GBPUSD tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan GBPUSD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.37719 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.37910. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212